Hai hai everybody welcome back to my channel kembali lagi sama gue di sini dan seperti biasa di channel kali ini gue akan memberikan tips dan tipsnya mengenai info bocoran LPP dan juga pola-pola gacornya ya Oke okay. dan sambil pemanasan-pemanasan dulu ya guys ya sambil gue sepintu-kin aja ini kali sepuluhnya dong langsung meledak ya guys ya Oke, okay. uh, ih, langsung dapetin sensasional dong 685 ribu mantap jiwa ya SSD Baru aja main udah langsung dikasih yang mantap-mantap ini Luar biasa ya Oke okay. Ya yang pasti buat teman-teman Jangan lupa untuk dibantu Support channel ini ya Dengan cara klik tombol like, comment, share, dan di-subscribe agar channel gue semakin berkembang semakin maju juga dan pastinya gue juga makin semangat lagi bikin video terbaru baru untuk menghibur teman-teman semuanya. Oke, okay, di sini gue lanjutin lagi di turbo 10 kali ya di ber 10 .000. ya tadi gue bawa modal 100 ribuan. Ya mudah-mudahan sih gue bisa dapetin yang mantul mantul ya. Oke, okay, semoga gue hari ini bisa dapetin uang jajan dari si Unggut, semoga aja ya. Oke. Okay. Lanjut lagi dan yang pasti buat teman-teman semuanya, ya di sini gue juga bakal share ke kalian untuk. Uh, Situ slot mudah jepot yang pastinya gacor untuk hari ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya, gak usah khawatir. Di sini gue bakal share ke kalian, gue bakal uh, membagikan ke kalian. Jadi makanya kalian jangan lupa simak simak terus aja videonya dan jangan di skip. Oke, okay, bestie. Dan btw gimana kabar kalian hari ini ya? Semoga sehat-sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar. Oke, okay. ya di sini gue coba untuk uh, main santai-santai aja. spin-spin manjalita, mudah-mudahan si hasilnya ada yang mantap-mantap eres ya. Oke, okay. Trot lagi mantap gila. Oke okay, tentunya di sini gue main di situs permen 138 Nebesti ya, gue main di situs permen 138. Ya mudah-mudahan sih gua bisa ya dapetin profitnya di sini, gua bisa dapetin cuan-cuannya. Oke. Okay? Makanya langsung aja dan buat teman-teman juga yang mau main jangan lupa untuk cek dulu RTP hari ini ya, karena itu juga ngaruh buat kita selain kita main di situs gacor, kita imbangin dia sama RTP uh, tinggi ya. Karena kalau misalkan kita main di RTP tinggi, itu memudahkan kita juga untuk bisa dapetin profit yang tinggi dan yang pastinya juga untuk mempermudah kita untuk uh, cari game-game gacornya di game pragmatik ya. Oke, lanjut lagi. Di sini gua dapetin scatter gratis Kita pantau dulu di sini ya. Kita cari cuan-cuan yang banyak ya di Oke, okay, masih ada 10 spin lagi, kira-kira gua bakalan dapetin profit berapa? Oke, okay, good sayang ya. Coba buat teman-teman semuanya, ya semoga apa yang gue bagikan di sini, pola-pola yang gue share di sini, semoga mudah dipahami dan semoga bawa hoki juga buat kalian. Pokoknya buat yang mau jual di permen 138. Boleh-boleh banget, dan untuk link gacornya nanti juga akan taruh di sini komentar, oke? Okay? Pokoknya semangat terus buat kalian yang ingin nyocol-nyocol uh, santuy Semoga dapetin kemenangan yang besar dan dapetin contoh yang banyak ya efesif Tentunya juga ya, tontonan ini hanya untuk usia 18 tahun ke atas Jadi buat kalian yang merasa belum cukup umur, mending di-skip aja Dan yang pastinya... Uh, jadikan ini untuk sekedar hiburan-hiburan kita saja Atau sekedar hiburan semata ya besti ya Dan jangan pernah untuk dijadikan sebagai mata pencarian sehari-hari Ataupun sebagai pendapatan bersama kalian Oke mantap banget cuy Digastrot lagi dong 74.000 dikali 13 Auto 968.000 dong Oke mantap jiwa besti Gila gila gila Oke 1,4 juta yang gue dapatkan di sini dan ini total yang gue dapatkan 1,8 dan gue rasa su juga sudah cukup untuk hasil yang gue dapatkan ini ya pokoknya terima kasih banyak buat semuanya yang sudah nonton yang sudah support channel gue semoga ya kalian juga bisa dapatin kemenangan yang bahkan bisa lebih dari gue di sini ya sayang ya oke gue rasa cukup untuk game kali ini dan cuan-cuannya juga ya giliran kalian. Oke, okay, semoga bisa dinikmati dan semoga bisa menghibur juga. Oke, okay? sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Salam jackpot salam Gede permen 138 Oke, okay, sampai jumpa. Bye.